Eh, gua baru sadar nih, warna-warnanya mengumpulkan kain kita. Gini. tadi kan, lu kan lahirkan belum setuju, lu terakhir bawah tuh. Oh iya, stiker di sini nih. Wah, gila, gua turun ke silver biasa. Gua gold mulu anjing. <laughs> ini gua gold, ini gua gold, ini gua gold. Ini tuh orang silver anjing. Lu, lu mau kaya di ya, anjing? <laughs> oh isi, anjing. Eh, tapi gua gold dua ya. Lu ada bronja tuh, gua belum bronja. main main map lu, main map lu di atas danau sama insurgen lah. insurgen ya insurgen hmm. yeah, ya ya nek ke rumahnya abi mana mobilnya ini depan kanan kanan nggak bisa langsung pakai mask di sini oh. woi yeah, kita yeah. kemana woi insurgen. Insurgen. insurgen insurgen coba insurgen oh sama semua ya sama coba danau tuh oke okay, let's go boy wah Eh kayaknya kita harus lebih cepet deh. Tidak nah, ngaruh, bing, ngaru, ada ngaru waktunya nih. enggak. Jadi ini lihat, wah bentar besar. Ini juga, keren juga sih pas hujan. Nggak kalau menurutnya, menurut gue ini emang misi itu bukan kotak kayak misi ngerampok gitu nih. Ada misi yang ada waktunya ada yang nggak, gue Enggak enggak. Jadi dalam misi has uh, itu semuanya emang nggak ada waktunya. Ada yang ada yang waktu, ada yang nggak. Nah misalkan yang nggak ada waktu kayak gini nih. Nanti kita dihitung Cok ada jumlah menitnya. Nah itu menentukan kita dapat. Banyak duitnya atau enggak? Hmm, coba ya. Jadi semakin cepat, semakin banyak dapat duitnya. Kita kurang cepat apa anjir tadi pakai burung maju nembak inbox dalam mobil. Iya sih. Nah, kita juga tadi kebanyakan mati. Berarti ini misalkan habis ini kita nggak dapat duit juga berarti emang dari misinya ya. Iya. Pokoknya dari kemarin gua Prabim itu dapatnya 25 juta terus. Pas pindah misi ke Human red ini kan? Iya. Iya, sebelum sentrik? Enggak kan? Enggak. Kuang entot nah abis ini kan misinya habis nih ntar udah cobain uh -huh. dah pindah misi lagi kan pasti aduh mana jalanannya licin lagi nying eh kalau enggak abis ini ntar ini ngecari info apa namanya cara ngerampok misi haze. kasino kasinoes iya itu beda lagi tuh coba lu cari-cari di handphone dah lagi di begitu kan oh, oh dia nyetir ya Iya, harus lebih licin. banget jalanannya nyanyi licin. banget jalanannya yang tuh, tuh, tuh, tuh. Oh, gue di GTRP pernah kecebur kali sini nih. Gue inget nih, pernah ke kali sini Pas ujian sih, grafiknya keren banget, cok. Ultra HD, cok. Lu urta HD gak, man? Eh, uh, gue belum setting-setting sih, oh. tapi udah bagus buat gue sih. Keren banget, anjing. Sumpah deh detailnya. Ongnya, udah sana deh, Ongnya. Hah? Hahaha, ultramil kan, Njing. Hahaha. makan normal lain nge-fresh, Njing. Nyaaaaaaaaaaaaah! Kali ganda lah. Iyiaaaah! mah gitu, suka negative thinking. Gitu lu, doanya yang jelek-jelek. Kebiasaan. anjing Lu so bisa, Njing. Tidak, jangan! Buk Buktinya gak jeblos kan? Emang ini jalanannya licin anjing. Beda anjir, nah, pas lewat udah lah. Win lah udah paling bener ya? Eh, belum lah, gue airplane school dulu tuh. Plane school anjing, <laughs> eh sumpah. Tapi kita sebagai itu harus iya, jadi kalau pilot gitu tuh udah bisa. Pilot paling helikopter sama pesawat, iya. Pokoknya bagian perang-perang gua mau ngeda ya. Pesawat mah gampang. Iya heli yang susah. Iya heli emang. Eh pesawat susah juga cok. Eh ngentot lu anjing. <laughs> Ih sempet sempet nembak dulu. Sempet <laughs> sempet nembak dulu. <laughs> ya yang kayu ketan main. Enak. Ntar kan dia ngedit edit. <laughs> <laughs> belok belok belok belok. Wih traktor eh Teman Emang anak. iya. Traktor anjing itu traktor bukan traktor anjing. <laughs> iya anjing. Oh itu guardian cok. Oh. Bicin banget, anjir, nggak bohong gua. Eh Kalau nggak jalan ini tempat ngaruh, cow. Iya, geng lu bohongin gue percaya nggak? Apalagi lu jujur nih. Itu tadi Bang. ini tempat apa He. namanya? Kalau diceritain GTA, The Lost. Apa? Oh iya, iya, ada ada ada ada. Game yang, yang itu kan? Iya geng motor. Ini The Lost MC. Iya, The Lost MC. The Lost MC, The Lost MC. Lu main yang story mode juga man? Main. Iya. Udah tamat, udah jauh. Ya udah lah, udah dua Majin kali gue. kali. Gue udah tamat jauh lu GTA 5 biasa kan iya yang biasa yang offline iya gue nyampe nyari nyari yang per, perihal alien tau gak lo ngentot gue <laughs> gua baru main anjing story modenya ya mainin lah bisa berdua sih ya story modenya enggak cuma sendiri doang Mbak sendiri doang ini ya, udah game zaman kapan di GTA 5? mah jatuh 10 tahun lalu kalau nggak salah gue yang ketinggalan zaman banget <laughs> baru kenal GTA setahun lalu anjing e ini sudah ngapain ya kaya dia, dia. lanjutannya nih pastinya ini ini ya nanjir kita mau masuk mekanik anjing kesini nyelil ga <guluhoria> <tuh> <kehleksaren. kutuhkan> ke keren Dekil banget anjing abis nyolong heli kita jadi mekanik abis itu ga keren eh mana anjing kelewatan kelewatan nih nah Oh ini tempat yang mendadak tadi bukan sih pesawatnya? Iya, oh, iya. iya ini. nah kita bawa mobil ini pasti. Oh, ini ini juga nih mobilnya nih. Mobil Apa terangnya? Ya. Gua mau nembak-nembak Anti peluru juga anti peluru juga mobil ini. Gua mau nembak-nembak, gua nembak-nembak. Setir setir siapa tuh? Ke Gue nyetir nih. Bos. Ke rumah enggak usahlah, ini kan nanti dia anti peluru juga. Coba deh cobain deh sini. Bentar-bentar cobain, cobain, cobain. Bentar, bentar, bentar. Cobain, cobain. Jangan gua. Enggak, badan badan badan. PCD. Pakai tempat tapi bisa friendly fire anjing. Oh. Lupa harusnya sih panti pelurus ini ya. Good human Lab Oh, ini yang berenang, cok. Wah, sumpah lu, eh, lu pada bisa berenang kan? Sama untuk naik ke jalan biasa kan? Enggak, untuk naik ke Sss, sssss. Sss, sssss. Sss, W Sss, s Sss, s s s s Sssss. Sssss. Sssss. nyelam Sssss. Sssss. Sssss. Sssss eh hmm, okay. sama shift kalau nggak salah pokoknya nanti kita ini apa namanya perang di dalam laboratorium lab. gitu mm -hmm. nah pada ujung-ujungnya nanti kita lari ke bawah laut nah ke bawah laut nanti kita pakai perampung tuh oh ke sana ya? iya Kalau nggak salah sih kayak gitu ya soalnya ini jadi petanya di laboratorium gitu nih human lab oh, ini harusnya bawa ke rumah tadi sih biar kita bisa masukin ke dalam lab kan Engga, enggak, enggak bisa co, soalnya bisa, dia kayak, kayak, kayak laboratorium gedung gitu anjing ah soalnya dia takut banget kalau masalah perang anjing <laughs> eh sumpah ini Niam jangan doang yang mati ya jangan, jangan mati ya, ini perang loh kita dalam gedung siapa Apa? yang nembak tuh? <laughs> <laughs> yuk bisa yuk bisa, let's go <laughs> lurus aja udah, hajar aja udah, ada pager pager <laughs> jangan dong <laughs> motong jalan Pencet, H Bang, biar lebih terang. Oh, iya juga. H, H itu lampu. Kalau F lampu din. Jangan-jangan gua tahu. Anjing. lampu din boleh juga. Tipuan muslihatnya anjing. Woi. Mau ngolah ini aman ya. kiri. Tepat ya, Empat ngolah ini Ian ya, tuh. Ngolah apa ini ya? Garam. ya? Eh? Bukan, apa sih? Satu lagi? Cubung, kecubung, kecubung Kecubung, <tik> anjing Kacang hijau Kacang hijau? eh kacang hijau, kacang hijau Orang yang di atas Wah. bukit nih Iya Lu, lu mainin yang warnanya dulu ke kan, Simon? Iya, <tik> iya, ada pernah misi ke atas juga uh -huh. Nanti awal-awal Aduh -awal. <tik> Orang gak bisa diem banget, ya mulut ya Gila banget lu, ngis Gila banget Gak anjing, cuma digoncengin anjing ade gue ngambil manggilinnya dulu apa namanya Eh, hey, yeah, e -e eh eh eh eh eh Kelebihan, kelebihan. <tis> <tis> <tis> <tis> gue <Ngapain? tis> manggil Eldrop dulu. Ngapain? Manggil Eldrop. Oke, aku mau naik dulu. Ngeroh mau juga enggak apa-apa. Santai tak ket ya. <tis> Oke, okay. berhenti, berhenti. Turun nih. Tahu tahu. Oh by the way nanti ada CCTV deh Oh, ini kita, kita ini cok, nggak boleh sembarangan Ini kita lihat deh, lu liat <tuk> lagi <tuk> CCTV ya? Iya, <tuk> gue, Nah, kita kita lihat orangnya dulu deh canc <tuk> Ada di atas, oh penjaga deh, penjaga Iya Di bawah juga ada satu Satu Nah, itu ada dokternya juga tuh, yang berbaju putih Oh, kita mustika ini nih Lo tau KM3 nggak? Ya yeah. Camp ketiga kan ada gang tuh. Uh, nah, kita kayak harus masuk ke situ deh. sengat gua. Yuk. Udah nih. Kita nih. Udah escape. Ayo. Oh, kita mesti pakai ini, Cuk. Apa? Eh, masuk aja ah, pakai jing. ini. Pakai ini. Hah? Pakai mobil enggak ada waktunya, Cuk. Pakai mobil, Cuk. Pakai pakai mobil cok, kita. Uh? Pakai ne nembak biasa tadi pakai suppressor ya. Enggak ada gua suppressor-nya, Cuk. Gua, Tidak ada ntar, gua, gua sniperin dulu. Sniper, gua ada suprasor kok. Gak pake mobil nih kita nih. Nggak. Ini suruh nganterin mobilnya anjir. Diam, diam, iya. diam. diam, Hah? Suruh nganterin mobil lah. Ya. Coba bawa satu orang <coughs> deh, bawah satu orang. Kalau nggak yang yang takut di dalam mobil deh siapa? Iya, dua dua gua, gua, di gua. dalam orang deh. Gua coba bunuh lagi juga nih pakai suprasor gua ada. Oh. Suprasor mana ya? Hmm. Sabar ya, belum belum clear, belum clear eh alt ya, sambil ngeding hendik alt sabar sabar Kalau udah aman bilang ya gua masuk nih pakai mobil nih gua matiin lampu deh nice gua mobil lu gua matiin mati satu eh, gua ga ada suppressor aja nyeng yang di post udah mati belum? yang di post mati Tahu sabar, uh, sabar sabar sabar ah, sabar ada, sabar, ada sabar. mobil ada mobil eh ada yang Yo. laksan ada yang laksan awas mobil tuh ya eh kita ngumpet dulu aja ngumpet kalau ada mobil ya Oke. Gua pura-pura bego dulu di sini. Parkir. Dia, dia di sih? Dia di ke depan keluar anjir. Ya udah di mana juga ngumpat-ngumpat-ngumpat-ngumpat. Yah, alarmnya udah nyala udahlah, gagal eh, kita. Gagal anjing, anjing. siapa itu? Tawa saya. Saya malu, saya Gua lagi di depan tadi, dia keluar anjir Tadi siapa yang beredit tuh anjir? Oh iya ya, tahu tahu. Buaya. Enggak nembak, Pak. Gua juga belum mikir yang sumbong yang dia entor gue juga bener kalau dari dimana sih lo belum main kan jay, pas pas dia nengok langsung langsung tembak man jadi nggak bisa langsung... jadi dia tuh agak agak jauh di sana yang kalengan tembok gue harus maju dulu ke tempat hmm. dokter baru bisa nembak. Oh, gitu. I see, ic see beneran yes, gak bohong bener. gue nggak kelihatan Dah, yuk. Sumpah gue ini tempat kantor. Sudah kelar kelar anjing, begini doang monyet. Kayaknya yang terakhir dua biji bisa dibazookan. Kan harusnya nggak ada orang <laughs> lagi kan? Berat juga ya. <laughs> <laughs> Mobilnya mulai jalan ya. Tolong lebih tembak yang kiri David. Anjing lu. <tuk> gua cover kalau nggak bisa ditembak. Oke. Okay. Teman-teman gak miss kok. Ya yeah, tembak aja kalau mau. Dah. Ya ini gua bener-bener dari kiri. Teret, teret, teret, teret, tone, tone. Dah ya kontrol yuk, kontrol yuk. Ya eh Gak gue ngecek yang di bagian kanan, nggak kelihatan bener? Kelihatan, ya hey, guys. Please, please, guys. Bentar, ya Bentar, kali, guys. Bentar, ya, Bentar, ya? Bentar. Eh, kegeser, kegeser. Kalingan, kalingan, kalingan ini. Kalingan, kalingan, kalingan. Kalau nggak ayo satu belum, belum, belum. Eh, satu, tuh, dua, dua, go dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, aman dua, dua, oke dua, Yuk, yuk, yuk, bisa yuk. Lil, jangan bercanda, Lil Hai, concentrate, it konsentrasi, itu gue konsentrasi dulu. Kuncinya, bingkai saya, gitu. Iya, iya, iya, Bye Nice, iya, Oke, okay, nice iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, yang kiri, deh ya, oh. ayo, ayo itu. satu, dua, tiga. Ini lu gak bisa kelihatan <tuh>, yang nice ini, yeah. yang di atas iya, kelihatan, nggak kelihatan, kelihatan, Gelap kelihatan, kelihatan, Nice Oke okay. Kita muter nih Oke okay. Ya kita Ddah. ke mobil kelihatan, kelihatan, kelihatan, kelihatan, kelihatan, kelihatan, kelihatan, Ini kelihatan, kelihatan, nih, nge, aduh, nih kalo sampe Aduh. Eh nyanggut eh nyanggut eh eh. Nge, eh. <laughs> jangan nge, <mek>. jangan mulai. <laughs> oh, anjing. Nyari konten Facebook begini amat ya. Ya di sini begolin ngapain ke sono? lompat aja gede oh. di lu onbakto. Enggak apa-apa. Apa-apa gua jatuh tadi enggak apa-apa. Ini tinggal lo berdua matiin sama onge jangan mati. <laughs> <laughs> eh jalan enggak apa-apa lu jalan, lu. Yang kalau ambil di luar radar enggak apa-apa jalan ayo nih, kita um. udah di luar radar, bisa lari nih kayak habis ini enggak? Bisa ya, bisa ya. Benar nih ya. Bisa bisa ya. Oke, lari. Lari sini, Dil. Eh. Jangan, jangan, jangan lari, jangan lari, jangan lari. ngeri ngeri ngeri ngering. Ayo, sini, Dil. Loh, Gil. Kita kedengeran step lalu. tadi ya. Kita bentar, bentar ya. Orangnya masih di sini, Dil. Orangnya masih di Iya, orangnya masih betul sini, sahabat-sahabat. Dimana dep sini gimana sih? Uh, mwadopsin mwadopsin mwadopsin nih, oh, pada di ya. okay. belum? itu. tiga. anjing. Coba lu ngehack Oh, jubah, jubah, jubah. bi, bi lu aja bi ya. udah pernah ngehack bi anjing oke oke oke oke lah awas jangan mati yuk hack sini ya sini ya sini ya dah halo guys canda 5 menit lagi nih woi oke oke oke oke oke <tuluh> Loro siapa <lacht> <Dia beker. tuluh> itu? Aduh, 700 ah, oke okay, okay, aman clear. Yuk, lari. duluan coba, aja, lari duluan, lari duluan, lari duluan. Alright, alright, alright. Oh. Oh. Kita mau ngumpet di sini aja Gak Nggak bisa bi, live human lab. Oh iya bener juga -tuk> <tuk2> Yang di atas gunung gak ada <tuk2> Kita ambil yang kiri enggak, aja gak sih? Enggak, ambil yang kanan yang kayak tadi ya gak apa-apa udah kita ngumpet di balik pohon anjing Oke okay. Enggak sambil lari tapi jangan naik aja Iya Oke. Oke Sama jangan di, di depan jalan depan, Sama Sementara... nanti ada mobil ditabrak Sini ikutin gue, ikutin gue ikutin gue anjing Oke <tuk2> oke woi woi alarm alarm lari lari lari lari lari lari lari yoo man kenapa man ngentot oh gak gak alarmnya Enggak. alarm ini kok ayang, wah alarm ayang. wajar kaget gua anjir gua paling belakang soalnya nih nah ini gua kayak gini nih tadi nih kepleset anjing udah jadi pelangin jangan dicontohin anjing udah jadi pelangin kalau kalo jalan terus sini gak akan kepleset nge udah diem sini diem diem jongkok diem Dah, sini diem udah gak usah jongkok diem aja diem Wah, itu siapa Iyuh. yang di okay. jalan? Gua, gua. Oke. Kau jalan lurus gak akan jatuh. Kamu tinggal lurus jalan lo. Eh, hey, jangan nyalain. Netherli tuh. Monyet. Pemya gua anjing. Nah, aman. Nah. Oke. Okay. Belum siapa yang biết lah gua. jangan kepencet R. Jangan, kepencet R. jangan kepencet R. Jangan kepencet R. Lonjor. PENCET R NONJOK Bisa ga ya bos? Hehehehe Hei pencet R nonjok hati-hati pencet R nonjok <laughs> Harusnya <laughs> secara Secara hitungan Geofisika ya biar Hehehehe <laughs> <berdatan. laughs> Kita lari di jalan <laughs> aja lah yuk Yuk yuk yuk okay, cari aman yuk Panpan panpan panpan Jangan mencet R. Jangan, jangan mencet shift jangan mencet shift Lagi jangan mencet shift Eh. Enggak usah di pinggir jalan, jangan di pinggir jalan, jangan di pinggir jalan. Sini sini sini sini sini. Seannya kita memang harus Eh, liat liat lihat, lihat belakang ya, takutnya mobilnya ini lagi, cok mm Heeh. -hmm. Takutnya sweeping anjing dia. Ini kita emang harus keluar jauh dari Human Lab dah, karena ini kan masih jalanan Human Lab. Iya. Nah, lihat, lihat, lihat, lihat. berhasil, berhasil. Berhasil, berhasil. berhasil. Benar kan harus jauh? Iya, harus jauh. Untung <coughs> aja. Oh, itu dia ngulang lagi sini anjing. Akhirnya oh, anjing anjing anjing. Oh god, lagi. Gila, bronjo. Ini bronjo capek ini bronjo. Ini disekernya menang aja anjing. Bronjo, bro, bronjo. Coba awal misi ini cuma 15 menit kelar lo harusnya. Emang iya harusnya. Emang anjing lebih lebih lebih aja begini. Emang anjing emang. Yang lama siapa ayo. Tentin lama siapa? Oh, Emang wah, Anjing ya? Wah anjing hobi anjing S, Kita ke apartemen dulu, let's go Aduh gue menembakin orang sih, gue stres banget anjing Hah? Bangsat, lu bangsat semua anjing Gara-gara gue banyak salah nih anjing Udah Ong-Ongnya mati terakhir anjing ah, Aduh udah udahlah. udah Capek, capek Wah oh, gue harus beli extended mini SMG nih anjing WAH POLISI DITEMPOR! Kocok banget polisi anjing Enak apa kita pernah mau polisi gini? Iya emang enak Hei! YOK MOBIL NPC! Masuk batu mobil NPC anjing Wah mobil NPC anjing Wah ngeentot warga baru anjing Hahaha warga baru Ini perayaan kita nih ya Wuuuh, gila bos, bos perayaan kita nih petasannya Hehehehe Anjing keren anjing pada JING LU semua LANGSAT